Melihat tawamu mendengar senandungmu terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu Merata belang kamu meratapi kisah hidupmu terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah kumi Punah selalu, dadakan ambisiku, tapi kan dari buah yang layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang penuh. Sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu oh oh, oh, oh. lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu oh oh, pelah oh, oh, oh. lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu. Hangat peluk janjimu Membelah lembut jarimu Sejuk tetap wajamu Hangat peluk janjimu Anugerah terindah yang pernah miliki.